bagi setiap anak yang pernah mengalami saat-saat dimana dia tidak kerasan menjadi anak bapaknya hendaklah mengingat bahwa sangat banyak juga Pak Bapak yang mengalami saat-saat <tik> tidak kerasan menjadi bapak seorang anak kan gitu kan supaya ada kebenaran yang bunga tadi ya gitu Yes, nyenang kita nanti anak nak kayak nyenang kita gitu. Oke, okay, teman-teman sekalian <tuk> uh, Gini aja <tuk> Ini ngerusak pikiran Ngerusak sabarang situ ya Nek kowe nang wong islamu ngomong Assalamualaikum Terus nek nang wong Orang itu Assalamualaikum berarti gari kok walik Jadi misalnya nek Keselamatan waliannya apa Adab atau Laknat gitu ya Jadi nek kowe ketemu Mira, ala-ana alaikum, nah, ya, <laughs> ala alaikum gitu, diet-diet, karbu. Jadi, apakah Anda jadi orang Islam itu terus kudu nyiragak ke sing sujud Islam menurutmu? Karena dulu ribet loh, asalamualaikum itu ribut dulu sama dengan natal tahun ini ribut juga dan kita makin mundur makin mundur makin nanti makin, makin, makin tidak pakai logika bahkan saya bilang sudah sampai ke tingkat jahadat tadi apalagi sekarang orang Islam dengar Yesus benci Yesus itu kok benci Yesus nabi kita bisa nabimu di woi Dewa neng wayang kita punta Dewa berdarah putih dia kok gue benci Yesus sih karena gue gue kan carane nyebut teman-teman nasrani Yesus gue mengcarane nyebut ya, kalau Muhammad kina nak mendurun jolanya Muhammad nang di Muhammad digoreng kalau di Rusia Magomed Magomed ada seorang pemain ada petarung MMA namanya Magomed, Magomed. Rosililah. Lo <laughs> jenengnya itu Magomed itu loh ranking dia ada dia di kelas berat ringan ya, light, uh, light heavyweight ya. Jadi juaranya John Jon, terus nanti peringkat pertamanya itu sekarang uh, siapa ya, Mike Mike, uh, Joni siapa gitu bawahnya, terus peringkat kedua. Uh, liutu masjidah beringkat kita dan seterusnya lah ya ada yang namanya Magomed Rasulullah lah sing benderiki Muhammad Muhammad ne, ne, wong Nurwegeya Mehmet anak di Menturo, Mehmet Mehmet Khususnya jeninya no nak petik ngerti Mehmet lah ya sing sing di artinya kita tumbuh jangan terlalu kerasan untuk sempit gitu loh Mbok. ya sekolah anulah kalau teori maknya sederhana kok Jago kelurok itu, sing bener sih, gitu ya. sing bener ya, BTE, mau enggak BTE, jauh orang ngerti bener. Ngeluh, tapi kowe jadi ini. Wah, ini Sri Sultan menghayati jadi tukang becak, misalnya. Untuk kampanye mantan pangat Wiranto menghayati kehidupan tukang becak, jangan pakai nelek, dikitir-ngirim jangan jadi becak. Ya lah? Ya lah. tidak akan bisa dia menghayati dengan becah oh, Udee pia-pia itu tukang becah dia, beca. dia orang gelisah untuk duit power kan gitu ya menggenjot pengalaman nginjat gudok harus nyegel setangin nih orang isa tetap tukang jadi saya kira hidup itu begitu indahnya begitu luasnya sehingga kita itu harus terhibur oleh kehidupan yang begitu luas. Bukan malah bertengkar satu sama lain. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Termasuk Hindu, Buddha, segala macam diapresiat aja lah. Itu kan proses evolusi pengetahuan manusia mengenai spiritualitas. Semuanya itu proses dan kita apresiat. Sama dengan Oneseng Tingkate Lumia Birokaita. Kameranya apik banget, apa iPhone 6 Plus itu kameranya apik banget dengan iOS 8.2 saya 8.12, wah. Terus ada aplikasi-aplikasi yang lebih mencanggihkan. Ini ya podoai, biar kameranya lah ya podoai yo kembangnya yo kui mah. Itu loh. Arplato, arplote apa selalu, naik-naik no, podoai ya mengkucai yo kuih tidak penting sebutannya apa kan begitu itu ya, teman sekalian ya oke okay. uh, waktu kita tidak tidak memungkinkan untuk lebih mendalam lagi tapi pokoknya intinya saya minta maaf kepada semua yang mendengar sekarang maupun kepada yang mendengar melalui adi TV dan melalui yang lain-lain ini pengajian kita forum kita ini benar-benar mencari yang benar yang baik, yang mulia, dan masing-masing mencari dan tidak ada klaim satu sama lain karena sertifikasi benar baik dan mulia itu betul-betul 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begitu, jadi kuncinya satu kok, Anda mendekat ke Allah apa tidak? Seluruh pembicaraan kita ini kalau membuat kita mendekat ke Allah itu baik, itu aja. Kalau itu membuat kita menjauh dari Allah berarti jelek. Ngajio, Nihme Marake Wong. ngados kok gusti allah, tadi ya tadi tadi efektivitasnya tadi tadi tidak tidak baik kan gitu kan, ngaji Ya Jadi, kebenaran ini begitu luasnya, dan karena begitu luasnya, maka begitu indahnya. Mari kita nikmati. Sudah pasti berbeda, jangankan engkau dengan orang lain, engkau dengan dirimu, semenit yang lalu berbeda, ya, Sip, ya. Bito, to, tak? Jan Janjani ku ya orang, ya orang kerasan, ya kerasan ku jani. nikmat untuk ngomong tidak kerasan, kan gitu? Kan gunanya sekolah kan benih ben sombolos. Yaudah, janung lagi ya kerasan. Gue oh, istimewa banget, tolong ya. Jani ya kerasan. Lirik kedip gedepi sakit ngurah kuatin pelan, kene Orang kalau yang menyesal, juru mudah yaudah. Dia nikmat. Tapi hidup tuh kan tidak semantik, tidak kognitif, tidak hanya itu gitu. Kadang-kadang yang kita ungkapkan tuh tidak tidak bermakna persis seperti kalimat yang kita ucapkan. gitu ya dalam puisi kan begitu. Aku ini binatang jalan orang, kewan kewanora. Itu ada pernah lukisan, puisinya Khairil itu tentang wanita, dilukis persis seperti kata-katanya. Dia lek banget ya, misalnya pupunya seperti paha belalang, juru gambar walang. Wajahnya seperti pinang, judi gambar, jambi. Itu tadi banget ya, Ibu, Nah itu kalau orang tidak ngerti simbolisme, tidak mengerti kemesraan. Jadi nomor satu di sini kemesraan, kita bercinta ini. Dan Allah sangat hadir, cengalani, genetik aki Gusti Allah Rene Gusti Allah, ini mau manggil garo gue. Orang ajarin rumah saya nak kurang teko babi. Ke opo nong gong sing rano aku, menurut saya, apa ada tempat di mana aku tidak ada di situ. Nunggu-nunggu Gusti Allah mau sabar-sabar-sabar mula aku jadwal-jadwal <tik> lagi kalimatnya ya nge-nengkir ya. oke teman sekalian sekali lagi tepuk tangan untuk kemesraan kita dengan Allah dengan Rasulullah dan dengan, dengan anda siapa saja saya tidak peduli kerjaan anda bawah, tengah, atas, tidak ada masalah anda dari manapun asalnya, apapun agama Anda, saya tidak ada masalah. Saya tahunya adalah output kita menggembirakan orang lain secara baik dan akhlakul karimah yang bermanfaat.